Assalamualaikum teman teman hari ini kakak mau cari mainan di dalam lubang nih teman teman dan kakak sudah punya wadah nih teman nih kakak cari mainan di dalam lubang ya teman teman kita harus menemukan banyak mainan teman teman let's go teman teman kita cari mainan kita galit dulu ya teman teman semoga hari ini kakak dapat banyak mainan ya teman teman wow wah Sepertinya kakak sudah melihat sesuatu teman-teman. Wadidaw kakak dapat tiga mainan teman-teman. Kakak dapat kerang, kepiting, dan kakak dapat bintang laut. Yuk gali lagi teman-teman. Wow kita dapat apa lagi teman-teman? Wadidaw kita dapat bintang laut teman-teman. Apaan nih? Oh, Dapat buaya mainan juga teman-teman Suaranya seperti itu lucu ya teman-teman Yuk kita simpan di wadah teman-teman Wow kita sudah dapat mainan nih teman-teman Yuk gali lagi teman-teman Bantu kakak cari mainan di tumpukan tanah ini ya teman-teman Wow sepertinya kita sudah melihat teman-teman Wow, apa nih teman-teman yang kuning Wow kita dapat dua lagi nih teman-teman kita dapat kepiting dan juga gurita lagi teman-teman simpan di wadah ya teman-teman Jom kita gali lagi teman-teman siapa tahu kita berburu mainan hari ini dapat banyak mainan wow banyak sekali tanahnya teman-teman wow wow wow so amazing teman-teman kita dapat langsung banyak nih wow kita dapat apa nih namanya teman-teman kalajengking jengking dan juga penyu ada lebah merah teman-teman dan juga ada semut merah so amazing teman-teman tuh lihat wadah kita langsung mau full teman-teman yuk kita ambil lagi dan kita dapat kupu-kupu biru teman-teman lagi nih teman-teman ayo gali semakin semangat teman-teman bantu kakak ya supaya kita dapat lebih banyak lagi mainannya teman-teman wow kita dapat ikan hias teman-teman wadidaw wow, wadah kita sudah mau full teman-teman wah wow, dapat gurita lagi teman-teman kita dapat gurita kuning teman-teman wow sangat menyenangkan sekali teman-teman kita cari lagi ya yuk kita gali teman-teman kita harus menggali lebih semangat lagi wah wow kita dapat banyak mainan di sini teman-teman kita dapat gurita dapat lobster kita dapat lobster nih teman-teman dan gurita ada si dolphin di sini teman-teman ini ikan lumba-lumba teman-teman kita simpan di wadah dulu ya teman-teman wow wadah kita banyak sekali isinya teman-teman wow kita dapat kumbang juga dan kaki seribu teman-teman eh perkelupaan teman-teman kita dapat ikan hias juga wow kita dapat tiga teman-teman tuh lihat teman-teman wadah gitu sudah penuh teman-teman dan masih ada lagi nih teman-teman wadidaw kita dapat ikan hias teman-teman ada lalat besar dan kita dapat kepiting lagi teman-teman wadidawadidiu wow kita gali-gali lagi teman-teman siapa tahu kita dapat mainan lagi teman-teman wow seru sekali teman-teman aduh kayaknya mainannya sudah habis teman-teman sudah gak ada lagi nanti kita cari tempat lain lagi teman-teman lihat nih teman-teman wadah kita sudah full teman-teman wow Burung mainan hari ini ya, Kakak suka sekali karena Kakak dapat banyak sekali. Kita mau bawa pulang ini ya, teman-teman. Nanti kita main di rumah. So amazing, teman-teman! Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.